Lihat buat kalian semua saya jum sekarang oke Astagfirullah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La haula wa lakwata Ternyata bener teman-teman Apa yang dikatakan oleh Kang Cukil PGM tadi itu Menemukan sosok inces Itu yang di sini ya teman-teman Dan saya juga nggak ngeh Tadi waktu saya jalan itu apa ngeblur teman-teman ternyata situ Allah, Allah tempatnya angker mantap iya kan kanan Kang deket pohon iya itu udah ketemu ya inces pada malam hari ini teman-teman dan saya pun dikagetkan ya sama inces itu tuh ngapain di situ neng? Mari naik neng. Kalau mau ikut silahkan ikut. Dan kamu jangan ganggu ataupun jangan suka mengganggu orang-orang yang ada di sini ataupun mereka yang lagi beraktivitas di sini. Jangan pernah mengganggu. Dan kamu itu tidak ada hak untuk mengganggu mereka. Kalau kamu mengganggu, saya yang maju. Apa kamu berani? Ayo yang takut penih Biasanya sih uh, saya yang takut Oke, saya maju teman-teman. Saya maju ya. Saya maju, saya maju, dan mungkin pakai flash, ya teman-teman. Saya maju, tapi pakai flash. Soalnya, kalau tidak pakai flash, si dia itu suka menghilang, teman-teman. Ya, suka menghilang. Saya pakai flash, oke ya. Neng, diam kamu, neng. Saya itu suka sama kamu, ya. Saya itu suka sama kamu kalau kamu itu hadir pada malam hari ini. ya dan kamu itu suka mengganggu orang-orang yang di sini. Dan saya itu nggak suka sama kamu. Kalau kamu mengganggu. Tapi kalau kamu nggak mengganggu. Saya mungkin suka sama kamu. Saya cinta sama kamu. I love you, teman-teman ya. Saya itu I love you sama si neneng inces. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kunci dulu. Oh iya. Saya kunci dulu, teman-teman. Kunci dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. saya kunci teman-teman. Astagfirullahaladzim, -teman. Nah yang kamu lagi ngapain? Hey, hey, ngeblur teman-teman? ngeblur, wow, ngeblur ngeblur teman-teman ngeblur ngeblur ngeblur ngeblur hei hei hei hei hei hei hei hei hei kamu kamu kamu lagi ngapain di situ stopirlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Saidina Muhammad Allahu akbar jadi memang ya teman-teman uh, saya itu percaya ya akan adanya hal gaib dan saya itu uh, selalu teman-teman saya itu selalu berdoa kepada mereka supaya mereka itu tidak mengganggu ataupun tidak eh, apa tidak berkerumun bersama kita-kita. Tidak ikut campur urusan kita-kita, teman-teman. Allahu akbar. Bantu like-nya, bantu like-nya, bantu like, oke? Like, okay? Astagfirullah. Allahu akbar. Innalillahi wa inna ilaihi Kunti itu Kang lagi goyang daun-daun, iya. Lagi goyang-goyang, teman-teman. Kuntinya lagi goyang-goyang. Ya Allah. Udah dikunci ya. Tapi nggak mungkin kabur. Kalau udah dikunci nggak mungkin gak mungkin kabur teman-teman. Dia itu selalu mengikuti kemana saya pergi. ya. Dia itu selalu mengikuti kemana saya pergi. Dia itu I love you sama saya teman-teman. Terlalu terang baterainya. Hmm. Apa iya terlalu terang. Astagfirullahaladzim. Samping juga kunti. Biarin. Biarin gak apa-apa. apa Saya fokus satu ini. Saya fokus satu ini. Ya. Saya fokus satu ini. Astagfirullahaladzim, Astagfirullah, mau maju itu kang, oh saya mundur teman-teman. Kalau si neneng itu maju saya mundur, ya. Neng, maju bang, salwa Arifin maju bang. Oke okay, oke okay, oke, okay. oke okay, oke okay, teman-teman, saya maju, saya maju, saya maju, saya maju, saya maju teman-teman, saya maju ya. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Lo ilahillo ilah, muhammadirasululloh. Ih, ih. goyang goyang, goyang goyang, goyang goyang, sosok kita goyang goyang teman-teman, oke oke oke oke, saya mau mau pakai ini teman-teman. Saya mau pakai uh, kamera belakang. Di kamera selfie, teman-teman. Saya mau pakai kamera selfie. Saya mau pakai kamera selfie, oke? Okay? Oke? Okay. Buat kalian semua jangan kemana-mana. Saya pakai kamera selfie. Kamera selfie. Kamera selfie. Brother. Brother. Brother. Brother. Hai, hey brother. Hai. Hey. Tuh, tuh, tuh, Allahu Akbar. Ih. Astagfirullahaladzim. Ya ilaha ilaha muhammadir Rasulullah, Rasulullah. Ih saya ganteng apa enggak teman-teman? Allah wakil. Astagfirullah di. Mana mana mana mana mana. Mana broter? Mana brother? Astagfirullah di. Astagfirullah di. Kemana ya? wadim Allahu akbar mudah ta ta ta ta ta ta astagfirullah wadim ih gede banget teman-teman astagfirullah -teman. <todak> astagfirullah astagfirullah astagfirullah jalan kaki jalan kaki asli dia jalan kaki teman-teman dia jalan kaki Allahu akbar enggak ada siapa-siapa di sini eh aduh Aduh, nyamperkan tuh. Uh, uh. Mana? Mana tuh? Tuh, ya Allah. Gusti. Eh. Kamu lagi ngapain? Kita nuturkan. Ya Allah. Jalan kemana? nggak hmm, ada jalan bro. broter Di sini nggak ada jalan broter Kamu mau ikut? Hah? Kamu mau ikut? Beneran kamu mau ikut? Mau ikut sama saya? Hah? Ke rumah? Ya. Kamu mau ikut ke rumah, ya? Apa mau mau cuci piring? Mau jadi pembantu, ya? Mau jadi pembantu istri saya capek. Hah? Capek, ya? Dan kamu harus ikut sama saya. Jangan di sini, ya. Di sini itu bukan tempat kamu. tempat kamu itu, Astagfirullahaladzim, buka kunci udah dibuka teman-teman, udah terbuka kuncinya udah terbuka, itu, itu, itu, itu, itu, Astagfirullahaladzim, ya Allah, Muhammadur Rasulullah, innalillahi wa inna ilahi rajiun, minta amin cepeng bancap, ih bro, ma bro, Allah si boy, gini jadi poek yuk, ta ta ta, Astagfirullahaladzim, broter, Tu tuh tuh tuh, tuh. tuh broter, ngikut Ibro ter ikut Maju. Ya ini saya maju, teman-teman. Saya maju. Apa mundur? Mundur. Mundur. Saya mundur. Ih, ini dekat dekat dekat. Allah Allahu Akbar. Allah. Aduh. Siapa oi? Ngompol di mana eh? Teteh ngompol. Astagfirullah. ngilang Astuh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh, ngompol. Aduh, aduh, aduh, gusti untuk ngompol, untuk, untuk ngompol, asli, untuk ngompol aja nama, untuk ngompol, aduh, ya Allah, mudah-mudahan saya diselamatkan, ya Allah